Okay guys, aku Daniel. So, welcome to the escape. Okay, ngam, soy. Okay. So, today aku nak buat satu video simple je. Yeah? Aku tak, tak, video yang tak dirancang, yang tak difikir pun. Baru tadi settle, aku record video untuk behind the scene. Um, sahabat titan tadi, Presence Tony STT, film yang penuh dengan masalah. Ok, so aku tolak tepi dulu pasal benda tu dan sekarang aku nak buat video apa lah. Video apa? Reaction kot. Reaction? Review? Eh, reaction. So, ada tipulah kalau korang tak kenal kan. Artis ni. Dia adalah satu artis orang dikatakan worldwide, international level. Iaitu Jenny daripada member of Blackpink. Ok, Aku tertarik dengan dia punya YouTube channel Because Just dalam masa lebih kurang 6 Ataupun 7 hari Beliau dapat mengaut subscriber sebanyak 3.92 millions guys Subscribers Gila-gila Memang gila It's very-very crazy guys So, aku nak tengok Dia punya first video First vlog Apa yang menyebabkan dia punya video ni <laughs> Memang gila-gila boleh dapat views sebanyak ni So let's, let's Check it out Wait lah Aku malah record screen Kau orang boleh tengok sendiri je dekat apa ni Okay Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Aku kena taruh satu-satu dalam English. Aku tak faham bahasa Korea. Oh, dia bagi tahu pasal dia punya cara pemakaian hari-hari. Dan dia intro lah. Selalu sedikit yang dia akan start buat dia punya daily rutin. Apa yang akan dia selalu buat dekat rumah dia. So, yelah. Aku faham. Because, yelah. Artis mempunyai masalah. Dari segi. Walaupun dia orang dah banyak duit. Kita fikir sendirilah. Gunung yang tinggi pun. Kalau kita gali hari-hari. Lama-lama kerata doh. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita tambahkan lagi gunung tu supaya dia jadi menggunung-gunung. Faham tak? Kalau tak faham, aku fahamkan sendiri lah. Oh, birthday dia. Aku lupa. Aku tak boleh tahu pun. Aku minat juga dengan Blackpink ni. Jadi sekarang kurang lah. Oh they gonna do cover lagu When will my left again begin begin Nice nice. Bagus-bagus. Anjing dia tu apa nama dia? Kuma. Kuma eh. Ye. Dah dulu aku teringin nak tanya, kenapa macam uh, bila video baru Blackpink keluarkan Bila time ada orang lain macam kru lah, maybe kru lah ataupun orang luar lah, termasuk dekat dalam video orang atau pengblog orang, muka orang perlu disensor. Aku nak tanya, maybe korang tahu ke? Boleh tak dekat komen lah. I think dia macam tak nak libatkan orang luar kot Bila orang luar dah termasuk dalam video orang, disensor kan. Tak nak mengelak. Nak mengelakkan benda-benda Perkara buruk berlaku lah Aku rasa macam tu So Layankan je Aku nak test buat macam ni. Main keyboard sambil main sambil main um, basikal yang stay tu. Yang tak bergerak tu. Kayu, kayu, kayu, kayu, kayu tapi tak bergerak. <den> uh, hebat betul lah aura dia orang ni. Ok, so aku sedekahkan like, tapi aku tak subscribe lagi. Nanti aku subscribe. InsyaAllah. So guys, subscribe lah terus. Ok dah. Haa, berhenti. Dah subscribe kan. Ok guys, um, ni adalah video simple. So aku tak set up lighting banyak-banyak. Kiri kanan, atas bawah semua. Tak, Aku malas nak set up. Aku just pakai ring light apa yang ada. Ok. Um, guys Ni Don't forget to subscribe Like, comment and share Supaya kita orang dapat hit First thousand subscriber Dalam masa yang terdekat kita lagi Lebih kurang 40 Wait, Aku check Kita lebih kurang 40 something Subscriber Before we reach um, Thousand subscriber Oh sekarang dah 962 So kita dah lebih kurang 30 38 38 subscribers left Before we hit um 1000 subscribers InsyaAllah insyaAllah Doakan yang terbaik Supaya kita orang menjadi Youtuber PKP 2021 Seperti Iman Kamil Cikgu Uluan Dan juga Youtuber-Youtuber yang telah naik Pada musim PKP ni Ah Abang KJ Apa Kairu Jema'in Aku minat juga tu Um, so guys jangan lupa subscribe like comment and share aku Daniel Escape in the House Peace Assalamualaikum